Oke, okay, teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan memberikan satu cara pengelasan benda tipis atau holo. Di benda kerja yang akan saya gunakan adalah holo ini, teman-teman, holo 3 kali 3 dengan ketebalan 0,8. Di sini saya menggunakan kawat las 2,6 dan saya juga menggunakan kawat pancingan yang terbuat dari kawat las ini sendiri, teman-teman. Yang kita pecahkan obatnya. Dan untuk prinsip kerjanya ini kurang lebih hampir sama dengan pengelasan karbit, teman-teman. Jadi titik lelehnya ada di kawat las pancingan. Oke. Untuk langkah pertama teman-teman Saya peragakan kurang lebih posisi kawat pancingan Itu ada di bawah dan kawat las Yang kita gunakan ada di atas Jadi seperti ini teman-teman Oke kita mulai Dengan mesin las Bisa dilihat hasilnya teman-teman Saya rasa buat pemula seperti saya Mungkin bisa menggunakan teknik seperti ini teman-teman Baiklah teman-teman semua Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua khususnya bagi para pemula seperti saya dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe simak dan tonton terus video-video saya berikutnya